Waktu berlalu dengan cepat satu demi satu di tengah-tengah suasana tegang dalam dao sek Jika aula kompetisi sebelumnya dianggap ramai Suasana saat ini benar-benar merupakan awal dari badai Ini karena semua orang tahu bahwa persaingan sekte besar tidak lagi hanya sesi perdebatan antara senior dan junior Tempat itu dipenuhi dengan bahaya Jika seseorang ceroboh, seseorang akan dengan mudah berakhir mati Selain menghadapi monster-monster ganas di daerah iblis unik, seseorang juga harus terus waspada untuk setiap serangan menyelinap oleh para murid dari sekte super lainnya. Jika seseorang ingin bertahan di lingkungan itu, tidak hanya ada kebutuhan untuk kerjasama yang erat dalam tim seseorang, tetapi ada juga kebutuhan bagi mereka untuk menjadi kuat. Kalau tidak, kesalahan tidak hanya akan membuat diri sendiri terbunuh, tetapi juga bisa berakibat melibatkan teman seseorang. Dalam menghadapi bahaya dan tekanan itu, atmosfer dalam daosek selama periode waktu ini tidak diragukan lagi bahkan lebih mencekik dibandingkan dengan sebelum kompetisi aula. Lindong duduk di tebing dekat sungai Pil. Gelombang demi gelombang kekuatan yuan alami yang kuat terus-menerus melonjak dari sekelilingnya sebelum mereka akhirnya mengalir ke tubuhnya. Ada suara aliran sungai samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Di bawah lindung adalah platform besar sepuluh ribu kaki. Pada saat ini, setidaknya ada 10.000 murid Dao Sekte diam-diam duduk di atasnya. Iwan power yang besar dan perkasa mengalir di dalam platform. Akhirnya, utasnya diserap oleh para murid ini. Jika seseorang membahas dalam hal kekuatan individu, para murid ini mungkin tidak dianggap sebagai elit. Namun, dengan susunan yang begitu besar, momentum penyerapan cukup menarik untuk dilihat. Lindong mengamati pemandangan yang luas dan perkasa di bawah ini sebelum dia segera meregangkan pinggangnya yang malas. Sejak dia kembali ke Daosek, dia umumnya cukup santai. Meskipun dia tidak berhemat pada pelatihan yang biasa, sebagai salah satu murid langsung senior, Lindong tidak perlu berpartisipasi dalam sesi pelatihan kolektif ini. Sebagian besar pelatihannya dilakukan sendiri. Hah, setelah meregangkan pinggangnya yang malas, Mata Lindong tiba-tiba menyapu ke arah kanannya. Dia kemudian melihat sesosok manusia berjubah hitam yang dikenalnya duduk di atas batu tak jauh dari situ. Pedang hitam yang berat di punggungnya menyebabkan sosok ini tampak sangat kesepian. Datang untuk berbicara. Wang Yan berbicara dengan lemah. Dia juga membalikkan kepalanya ketika dia melihat mata Lindong melihat ke arahnya. Lindong ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum akhirnya dia mengangguk. Kubunya bergerak, dan dia menutupi sebelum duduk di samping Wang Yan. Duduk di samping Wang Yan, Lindong melirik Tunggul dan luka memenuhi wajah mantan. Dia sepertinya cukup tampan di masa lalu, namun dia tampak sangat tua dan pahit. Sekarang aku mendengar bahwa kelompok kamu membunuh tetua gerbang Yuan dan dua jenderal jiwa. Wang Yan menoleh dan menatap Lindong pada saat ini. Matanya yang awalnya tanpa jiwa memiliki emosi yang sangat panas yang mengalir di dalam mereka. Lindung terkejut sesaat. Selain Ying Xuanzi, dia tidak pernah memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi. Bagaimana Wang Yan tahu tentang itu? Kuan Huan memberitahuku. Dia sepertinya khawatir bahwa aku akan membencimu karena insiden selama kompetisi aula. Oleh karena itu, dia diam-diam datang dan memberitahu aku. Wang Yan menjelaskan. Lindong terdiam. Segera, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis itu belum pernah muncul di depannya sejak dia kembali ke Daosek. Ada desas-desus bahwa dia diseret paksa oleh kakak perempuannya untuk melakukan retret -ret dan melatih. Tanpa diduga, dia benar-benar akan memberi tahu Wang Yan tentang ini. Namun, niat baiknya masih menyebabkan Lindong sedikit tersentuh. Dia telah meremehkan kemurahan hati senior Wang Yan. Lindong tertawa. Dia sangat mengerti aku, alasan dia melakukan ini kemungkinan karena dia khawatir Wang Yan menjawab dengan suara samar, lindung tertegun tapi dia tidak tahu bagaimana dia harus membalas ini Karenanya, dia hanya bisa tetap diam Masalah kali ini benar-benar menggembirakan aku telah kacau di luar selama bertahun-tahun Tetapi murid-murid gerbang Yuan yang aku bunuh hampir tidak signifikan Dibandingkan dengan tetua dan dua jenderal jiwa yang kalian habiskan Hampir tidak layak disebut Wang Yan membuka mulutnya dan tertawa Matanya tampak merah Itu hanya karena ada seorang teman yang ikut Dengan kekuatanku saat ini Aku masih belum bisa membunuh seorang ahli di tahap kehidupan misterius yang maju Lin Dong menggelengkan kepalanya dan berkata Wang Yan mengangguk Dia merenung sejenak sebelum berbicara Dengan kekuatanmu saat ini kamu dapat dianggap luar biasa bahkan di antara anggota generasi muda sekte super di wilayah Suan Timur. Namun, masih ada celah jika dibandingkan dengan murid top di Yuan Gate. Petik 2. Senior Wang Yan mengacu pada tiga raja kecil di gerbang Yuan. Lin Dong menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Raja Yuan kecil. Raja Ling kecil. Raja Lei kecil. Mereka bertiga secara pribadi diajarkan oleh tiga kepala di Gerbang Yuan dan mereka adalah anggota generasi muda terkuat di Gerbang Yuan. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai anggota generasi muda terkuat di seluruh wilayah Suan Timur. Mereka mungkin akan menjadi ancaman terbesar kita di kompetisi sekte besar mendatang. Warna gelap dan buram melintas di mata Wang Yan saat dia perlahan berkata. Seberapa kuat tiga raja kecil ini? Lindong mengerutkan mulutnya dan bertanya. Mereka bertiga pernah bertukar pukulan dengan para ahli tahap kehidupan misterius. Meskipun mereka tidak menang, mereka bisa mundur tanpa terluka. Wang Yan menjawab dengan lemah. Murid Lindong mengeras. Bahkan dia saat ini hanya bisa mundur ketika menghadapi seorang ahli di misterius Life Stage. Ini karena mereka berdua berada di level yang sama sekali berbeda dan akan sangat sulit baginya untuk memaksa dirinya untuk bertukar pukulan dengan ahli seperti itu. Tiga Raja Kecil itu benar-benar bisa mencapai ini. Sepertinya mereka memang layak menjadi murid pribadi dari tiga kepala sekte di Yuan Gate. Aku pernah bertukar pukulan dengan Raja Lei Kecil. Lei Qian, Wang Yan menunduk dan berkata, Oh, apa yang terjadi pada akhirnya? Lindong mengangkat alisnya dan bertanya, "Wang Yan terdiam sesaat sebelum dia segera membuka kancing kemejanya." Tepat, Lindong melihat bahwa ada luka telapak tangan yang mencolok di dada Wang Yan. Ada banyak bekas luka kecil di tepi jejak telapak tangan yang tampaknya telah terbakar oleh api. Meskipun bekas luka dari jejak telapak tangan ini telah sangat berkurang, Lindong masih bisa menyimpulkan seberapa serius cedera yang diderita Wang Yan pada waktu itu. Telapak tangan itu mungkin cukup untuk membunuhnya. Tinju sebagai ganti telapak tangan. Namun, setelah telapak tangan ini, aku berakhir dengan luka serius, sementara dia masih bisa bertarung. Jika bukan karena aku cepat melarikan diri, aku mungkin sudah mati di tangannya. Wang Yan mengejek dirinya sendiri. Mata lindung agak serius. Dia telah bertukar pukulan dengan Wang Yan dan jelas menyadari betapa kuatnya yang terakhir itu. Namun, Raja Lei kecil itu, Lei Qian bisa mengalahkan Wang. Kekuatannya, kemungkinan telah mencapai puncak sembilan Yuan Nirvana stage. Itu bahkan mungkin bahwa tubuhnya telah mulai membentuk beberapa life key dan dia telah menyentuh pintu masuk ke tahap kehidupan misterius. Di antara tiga raja kecil di gerbang Yuan, Lei Qian hanya peringkat ketiga. Di atasnya, masih ada Little Ling Qing dan Little Yuan King. Ekspresi Wang Yan suram saat perlahan menjelaskan. Bahkan dia cuma peringkat ketiga, lindung meringkuk mulutnya, keseriusan di matanya menjadi semakin padat. Dao Sekte biasanya telah ditekan oleh gerbang Yuan, hanya dalam hal kualitas para murid saja, yang terakhir jauh melampaui yang pertama. Kali ini, bahkan jika kamu termasuk, hanya ada tiga murid Dao Sekte yang dapat menyaingi sembilan ahli tahap Nirvana Yuan. Bahkan jika kita mengecualikan tiga raja kecil dan mengecualikan dua jenderal jiwa yang kamu bunuh, setidaknya ada enam orang yang berada di sembilan yuan nirvana stage. Lindong tertawa getir, tidak hanya mereka lebih rendah dalam hal kualitas, tetapi ada juga kesenjangan yang besar dalam hal kuantitas. Sepertinya kompetisi sekte besar yang akan datang tidak mengeja dengan baik untuk dao sekte kita. Lindong menghela nafas, dia kemudian bertanya. Selain tiga raja kecil di gerbang Yuan, apakah ada individu yang menyusahkan dari enam sekte super lainnya? Enam sekte super hebat lainnya juga tidak ada dorongan. Kekuatan para murid mereka tidak akan kalah dengan sekte kami. Namun, orang yang paling menonjol di antara mereka mungkin adalah Ling Qingzu dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Ling Qingzu, tangan di bawah lengan Lindung pada dasarnya mengepal hampir seketika. Tubuh lurusnya juga tiba-tiba menegang sesaat. Dia jelas tidak bisa tetap tenang dan acuh tak acuh ketika mendengar namanya. Wang Yan melirik Lindong dengan cara aneh. Jelas, dia merasakan perubahan dalam tubuh yang terakhir. Namun, dia tidak menyelidiki. Yang dia lakukan hanyalah berkata, reputasi Ling Kingzu di antara generasi muda di wilayah Suan Timur tidak kalah dengan salah satu dari tiga raja kecil di Gerbang Yuan. Dia juga seorang jenius yang sangat langka dan dia telah dipilih oleh Kepala Istana Nine Heavens Supreme Purity Palace untuk menjadi murid terakhirnya. Petik 2 Saat itu, Xiao Xiao pernah bertukar pukulan dengan Ling Qingzu. Namun, dia dikalahkan oleh yang terakhir. Namun, hubungan antara Sekte Dao kami dan Istana Kesucian Tertinggi Sembilan Surga cukup baik. Kecuali beberapa kecelakaan hebat terjadi, mereka kemungkinan tidak akan menyerang kita. Tentu saja, jika kita dapat bergabung dengan mereka, itu akan menjadi kabar baik bagi kita. Ling Qingzu sangat kuat, paling tidak. Raja Lei kecil itu, Lei Qian, tidak akan cocok untuknya. Wang Yan muncul untuk mengejek dirinya sendiri ketika dia berbicara tentang hal ini. Meskipun kedua pihak tidak dianggap musuh, Ling Qingzu jelas tidak akan campur tangan dalam dendam antara Dao Sek dan Yuan Paling-paling. Dia hanya akan siaga-siaga, tidak membantu salah satu pihak sudah menjadi yang terbaik yang bisa dia lakukan Sangat kuat ya, Lindong bergumam pada dirinya sendiri Beberapa panas berangsur-angsur keluar dari dalam matanya yang lebih rendah Sekte super lainnya juga memiliki beberapa ahli muda yang terkenal dan kuat Kompetisi sekte besar mendatang akan sangat menarik Aku hanya ingin tahu bagaimana daw sekte kita akan berjalan Wang Yan perlahan berkata Lindong menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, awan badai melayang dari cakrawala sebelum akhirnya menutupi seluruh langit. Aku benar-benar menantikannya. Langit menjadi sedikit lebih gelap. Namun, Wang Yan bisa mendengar tawa lembut yang dikirim dari samping telinganya. Dia memiringkan kepalanya sedikit sebelum melihat pria muda di sampingnya mengangkat sudut mulutnya menjadi busur, panas dan tajam.